Welcome, welcome, to gaming. Ketemu lagi dengan aku, guys. Hari ini di hari terbaru dan di video terbaru, pastinya masih di arena gebiar 1,2,3 Oke, let's go. Kita nyepin lagi ya dengan pola dan trik nyepin terbaru di game si kaki jauh. untuk kalian. Hari ini kita bawa modal 90.000 ribu nih. Oke, arena bermain aku masih di gebiar 1,2,3 Saya selalu ya buat kalian dan happy happy juga selalu nyepin nyepin di gebiar 1,2,3 Jangan lupa dibantu like-like-nya dan share-nya juga Gaski. Oke langsung ke pola pertama ya Nih ini aku coba di satu checklist aktif ya di pola pertama Aku coba memakai 21 putaran otomatis Oke taruhan ganda aku coba aktifkan Pastinya kita biar lebih cepat mencari gratisan langsung aja nempel di bed 2400 ya untuk bed pertama Wih cakep banget dong pak kota Wow Sayang banget ya harusnya tadi pas momen mahkota Pecah ada kali-kaliannya Oke kita coba di pola-pola dulu ya Nah jangan lupa juga dibantu share nya juga di video terbaru aku Dibantu di like-like nya juga ya Biar aku lebih semangat buat kalian berbagi yang selalu terbaru-terbaru di setiap harinya Bareng Tante Gaming di Arena Gebier 123 Ada kali Liman nih yang connect nih di luar Tadi sayang banget ya, padahal enak banget loh itu mahkota yang koneknya Oke pola pertama udah selesai, nah di pola yang kedua aku masih di yang sama Aku coba naik ke bed 4800 Oke ini aku coba memakai 5 putaran otomatis ya, ini putaran-putarannya ganjil semua cuy Ini boleh dicoba nih, trik-trik nyepin dengan pola-pola otomatis Yang ganjil-ganjil kayak gini, rekomendasi banget nih buat cari geretongan Oke kita coba Wih cakep banget nih putaran 5 otomatis bikin wopolanya pecah-pecah ya manual ya Wih cakep banget enak banget kan di manual satu kali langsung nempel ini masih full banget aku di satu layar di satu checklist aktif di satu checklist Turbo nyepinnya Oke cakep gretongan pertama langsung capcus Ada kali lima ya, connect nih. Kali lima, oke. Birunya juga connect, Wih, cakep banget ya. Birunya banyak banget, biru dong. Kasih lagi biru, kurang satu nih. Oke, cakep biru. kali kalian dong. Wih, sayang banget. Tiga kali pecah, padahal ya. Oke, hijau connect, ada kali dua juga. Oke okay, birunya birunya sering banget connect nih. Oke okay, dikali 7. Nah, aku dapat naik nice, 142.000. Kali-kalinya masih mini banget ya. Ada kali dua lagi. Kali 4-nya enggak connect dong. Oke, okay, cakep cawan nih yang connect. Oke, okay, ada kali 5. Oke cawan pecah dan ada kali lima yang konek Oke dapat lagi nice 134000 Nah hijau Oke ungu akhirnya konek ya Tadi susah banget loh ungu Nah biru lagi si biru gampang banget konek Tuh kan biru lagi langganan di biru nih Ayo dong kasih kali-kalian dong Oke ada kali tiga biru konek Nah cincin juga konek Oke cakep ungu juga tiga kali pecah ya Oke dikali 17 Nah dapat lumayan super B kan Oke 248.000 super B dari tadi udah nice terus ya 2 kali Oke ada kemajuan langsung meledak super B Dikali kalian 17 248.000. Oke gratisan pertama hampir 700.000 ya 679.000 oke aman banget nih gratisan pertamanya Udah naikin modal aku jadi beberapa kali lipat dari modal 90.000 Wow enak banget ya Wow ada kali biru, kali biru Oke beberapa kali pecah Wow cakep banget jam pasir cincin juga konek Ada lagi kali biru 12 Ih cakep banget dapet sensa di luar. Wih, cakep nih cuyan udah udah barbar -bar banget. Ada kali lagi yang connect. Nih, boleh banget dicoba untuk pola 21 putaran otomatisnya kalian boleh pakai dua kali kalian putar ya, teman-teman. Ini rekomendasi banget mencari gratisan dan mencari kali kalian yang connect di luar. Ini semoga rekomendasi ya, cuy, pola-pola yang setiap hari selalu terbaru di Tante Gaming bareng Gebiar 123 dan semoga kalian selalu rekomendasi JP juga nyepin-nyepin barang aku di Gebiar 123 cuan aku udah naik ke 1, 500 ya dan ini aku mau mutar lagi ke pola awal 21 putaran otomatis oke ini aku full banget nyepinnya di satu checklist aktif wih skater 3 dong skater 3 udah mulai muncul lagi oke kita coba nonaktifkan dulu ya taruhan gandanya ini aku full banget nyepinnya di checklist turbo full banget ya dari awal nyepin sampai momen gratisan aku dapat ya oke kita puter naik ke bed 10k aku coba puter 5 putaran otomatis ya scatter tiganya udah mulai meluncur lagi kali-kalian dong enak nih pecahnya nih wah biru di luar sama di dalam mudah banget untuk connect, cuy. Wih, cakep pecahnya. Ayo dong kasih kali-kalian. Ini mudah banget ya. Satu layar turun tuh pastinya ada momen yang pecah nyampe berurutan ya, teman-teman. Oke, kita ke pola manual ya. Satu kali, wih, cakep banget. Real banget ya, satu kali di manual langsung capcus gratisan lagi di bed 10. Kak, momennya enak banget nih geretongannya enak banget ya memakai pola-pola putaran ganjil di 21 otomatis dan di 5 otomatis ini rekomendasi banget untuk cari gratisan banjir banget cuannya juga kali-kaliannya mudah banget untuk connect di luar juga sampai pemandangan sensa pun muncul di luar enak banget dari modal 90000 tanpa by spin ini rekomendasi banget aku bisa naikkan cuan menjadi beberapa kali lipat wow Wih cakep pecahnya Ayo dong kasih kali-kalian 46.000 Wih sayang banget ya Padahal udah 46.000 Gak ada kali-kalian yang connect Untungnya cuan aku udah aman Naik ke 1.400 lebih Ini udah aman banget Untuk di WD ya Oke ada kali dua dan empat cincin Nah cakep cincin cawan Ada kali dua juga Oke dikasih lagi kali lima Nah ada lagi kali dua, Oke 49.000 dikali 15 Wow ternyata di akhir sepin beberapa yang tersisa Aku dikasih kejutan sensasional 742.000 dikira aku bakalan jong loh Gratisannya ternyata ada sensasional Oke good banget geretongannya positif banget naikin cuan aku Oke nanti ketemu lagi ya sama aku di Gebihar 123 di video terbaru